So school fans welcome back to timeout. Balik pengguna kipadila dan selamat kelas timeout hari ini out geng, happy weekend untuk kalian semua dan yang puasa Semoga masih semangat semua puasanya hari ini Dan untuk main utama di kelas timeout hari ini Of course kita membahas tentang Anthony Davis Gue yakin di semua tongkrongan basket, di semua grup chat basket Semua bahasnya Lakers dan Anthony Davis hari ini Karena jelas sih Anthony Davis pakai satu ankle aja Itu masih ngebantai dan juga sair-sairin Minnesota Timberwolves hari ini Jadi salut banget sih ya, sama effortsnya ya di hari ini And of course kita membahas tentang Jalen Brunson, what a nine. Itu, for him uh, Career high 48 poin Dan juga membantu Knicks Untuk mengalahkan Cavaliers Aduh gak kembali sih Jadi festival Dallas Mavericks hari ini Aduh sakit banget sih Pasti ngeliat Jalen Branson sejago si itu Dan setelah itu Juga kita membahas tentang Caitlin Clark Gila sih This girl is so so special 41 poin Untuk membawa Iowa loss Ke finals NCAA Tournament Ini pertama kalinya Iowa masuk ke NCAA Tournament Finals Dalam sejarah kampusnya mereka Lalu juga Michael Bridges Yang gak bisa stop scoring guys Soalnya play terus Dia jadi Kevin Durant Di Brooklyn Nets Dan terakhir itu ada kabar terbaru dari Igin Wiggins of Andrew Kabarnya dia sudah kembali ke Bay Area Uh, Dub Nation pasti semangat banget tentang berita tersebut So, itulah topi-topi yang kita akan bahas di kelas hari ini But sebelum kita masuk ke kelas hari ini Seperti biasa guys, jangan lupa untuk kasih like ya guys Tekan dulu tombol like ya guys Untuk support channel ini Men, gue lagi semangat banget sih bikin timeout sih Karena viewsnya lagi oke okay banget Semoga bisa konsisten Yang juga bisa stabil Amin So, once again Really appreciate the support Appreciate the love Thank you so much yang semua sudah nonton uh, Thank you so much kepada semua yang sudah nonton Setiap episodenya untuk kelas time -out. Kalau gitu, let's start the class and kita akan mulai dengan rock and roll, rock and roll, rock and roll. Gila kita udah lama banget, main nggak ada rock and roll. Tapi terima kasih kepada Carl Anthony Towns yang kemarin feeling himself too much, meh dia habis 3 point lawan Phoenix saat dia. Mau selebrasi Ala Mikael Bridges Tapi jarinya kebanyakan Ngakak banget Sampai diingetin Gue sama Mikael Bridges But yeah I guess He was just feeling himself Too much Tapi ngakak banget sih Pas liat itu and Of course Dylan Brooks uh Hari ini pake sweater Dengan mukanya dia Dia pake sweater Gambarnya badut sih Dan Menurut gue agak mirip Sih sekilas sih Tapi man Gue respect lah Sama Dylan Brooks Yang berani banget Pake sweater ini Dan juga Dia embracing His villain role In the NBA So once again Salute banget Untuk Dylan Brooks So it's a rock and roll hari ini. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke topik pertama hari ini. Kita akan tentang Caitlin Clark. Yang menurut gue, very special special talent in the biggest game of her life. Dia 41 poin, 8 asis, and 6 rebounds. Hari ini, berkat Caitlin Iowa Hawkeyes. Ya? Bener ya. Itu mengalahkan juara bertahan dan juga number one seed South Carolina dengan skor 77-73. Dan mereka... Lolos ke Finals NCAA Tournament untuk pertama kalinya dalam sejarah kampusnya mereka Gila sih, dia ngalahin tim yang lagi 42 winning streaks, man Ini patah langsung hari, -hari ini sama si Caitlin Gila sih, menurut gue, she is the goat She is the goat um, Nanti Iowa akan ketemu LSU untuk Finals Dan juga untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara NCAA this year Siapa yang akan menjadi national champion um, Captain Clark definitely menurut gue akan ke WNBA Dan udah lock lah Jadi rookie of the year juga pasti <laughs> Next season um, Tadi aja tuh dia sampai kayak ngeledekin lawannya gitu Gak mau jaga lawannya Padahal lawannya kosong banget Tapi sama lawannya juga gak ditembak 3 points. sih She's the good for that <laughs> Dan pake Kobe 5, Bruce Lee uh, She carried her score sih ke final hari ini Tadi kalau ada 3 points di babak kedua Lalu ada layup and two clutch free throws Untuk memastikan Iowa lolos ke finals Dan Caitlin ini Menjadi pemain putri pertama di NCAA... ...yang berhasil mencetak 40 poin back-to-back games dalam uh, NCAA Tournament dan juga semoga aja nanti bisa ngelain LS ya. biar ceritanya makin keren <laughs> dan jadi National Champion so itu dari Caitlin Clark. Sekarang kita pindah ke Clippers gue yang dimana mememples Grizzlies 1894 but I'll take it though I'll take the loss it's okay Satu-satu rekornya bermain di FedEx Forum melawan tim number 2 in the West nggak uh, gampang loh nggak gampang untuk bisa menang back to back di kandang lawan jadi daripada kalah dua-duanya I'll take one win lah ya um, Desmond Bain hari ini 22 poin dan 9 assist Look Knoff Lawan mantan timnya Semangat banget ya hari ini On fire 17 poin Dan juga 6 rebounds Tapi David Roddy sih David Roddy killed my boy Zu With that poster slam huh, That was nasty though um, Ini Jujur Kali pasti gue lagi nyimpen tenaga Ini Clippers pasti gue lagi nyimpen tenaga Untuk hari Kamis nanti Lawan last Angeles Lakers Gue yakin Lakers fans Udah pada nungguin Masih gila Gue gak kebayang sih Kalau Lakers benang Clippers DM di Instagram gue. Kayak apa pasti meledak banget sih pasti. Tapi hari Kamis nih gue kebetulan lagi di Surabaya sih. Jadi gue tadi pengen live stream. Tapi kalau gue lagi di Surabaya gue nggak tahu nih. Internetnya kuat atau enggak untuk live stream ya. Karena kalau live chat itu pasti akan seru banget. Um, kalau yang punya info, hotel ataupun juga restoran yang punya internet kenceng uh, di Surabaya. Please info di comment section di bawah. <laughs> Dan ya karena kita akan pindah ke Michael Bridges. Yang benar-benar berubah. Jadi Kevin Durant sejak masih ke Brooklyn Nets. Dari Defender... Dia transformasi jadi number one scorer sekarang ini Dimana he had another monster game hari ini um, 42 poin 16 dari 24 field goalnya 5 dari 8 3 poinnya Dan Brooklyn menang 124 107 atas Atlanta Hawks Nets kayaknya semakin aman sih Untuk posisi 6 di Eastern Conference Kayaknya Miami akan susah untuk ngejar um, Ini ketiga kalinya loh Michael Bridges mencetak 40 poin Itu menyamai rekornya Kevin Durant juga Dan dia hampir ngalahin rekornya Kevin Durant Untuk poin dalam sebulan, dia hanya beda sepuluh aja sih. Kalau gak hal empat tadi, enam puluh 461 poin, men. Selama bulan Maret ini, em... Tadi poin ke-30-nya kalau salah itu that was pretty sick loh dia nembaknya dari belakang ring tadi itu susah banget sih high degree of difficulty tadi untuk dia tembakannya tapi gue suka banget Dia itu kayak effortless gitu ya nge pointnya dia tuh kayak pintar banget cara baca angle lawan sih untuk dia attack the defense jadi menurut gue dia menurut elevated banget sih his offensive game this year uh, Gue gak tahu itu mungkin di unlock sama pelatihnya kayak Jok von karena benar beda banget sih cara dia uh, offense-nya bersama si uh, Brooklyn Nets dan during finish Smith uh, had Harris Bass game juga bersama Nets hari ini dengan 19 poin. Uh, Treyang sih hari ini yang agak kurang, meni. Treyang 3 dari 12 nembaknya. Uh, <coughs> dan juga hanya selesai dengan 10 poin aja hari ini. Uh, Atlanta mencocok cocok banget jadi tim yang mid banget ya. Mid nggak bisa... Di atas 500 ratus, nggak bisa sih. Hari ini mereka kalah lagi, jadi di bawah 500 Again, and now good news untuk semua fans Golden State Warriors tadi di Twitter. Gue nemu ada report dari Jason Dumas. Uh, kalau Andrew Wiggins itu katanya udah balik lagi ke Bay Area. Ini rumornya gue nggak tau seberapa bener gue hanya membaca reportnya aja dari uh, Twitter. Uh, kita tahu Wiggins udah nggak bersama uh, Golden State Warriors for a few weeks karena ada emergency dengan keluarganya. Gue nggak mau, gue nggak mau assume emergency-nya apa. Um, Ya, tapi sekarang ini kelihatannya kalau dia, dia kembali lagi ke B Area, ini berarti dia dalam masa transisi untuk balik lagi ke tim ini. Karena yakin gue, dia nggak main basket mungkin uh, terlalu banyak saat lagi ngurusin family emergency-nya. Jadi mungkin dia harus masih kayak latihan fisik, harusnya balikin lagi ritmenya dia. But this is a good sign no? This is a good sign kalau memang dia udah kembali. Karena of course, uh, Warriors butuh banget. Perimeter defense Wiggins. Dan juga poinnya Wiggins. kan dia sangat konsisten sekali mainnya. So hopefully everything is okay with Andrew Wiggins. Semoga aja dia bisa kembali lagi bermain. Bersama Golden State Warriors very soon. Dan Warriors. Hari ini tim DBL San Antonio Spurs. 130-115. Um, Tadi Warriors gue sleepwalking lah ya, 3 quarter pertama di quarter keempat baru mereka decide to wake up and shoot a lot of trees. Gila men, the trees were going down in the fourth quarter di mereka mencetak 43 poin di quarter keempat. Uh, Kalau Steph, Clay, and Jordan Paul combine untuk 20 kali 3 poin, man, just good luck with that. Good luck with that. <gila>, dan terakhir tadi kasih dance baru juga sama Steph Cherry. Uh, Steph, 33 poin, Clay, 31 poin, dan anak Jaxel hari ini. 27 poin Gue ngerasa ya Si Jordan Paul ini Udah mulai konsisten Dan dia juga udah mulai Bisa take big shots Dan menurut gue Setelah dia menyelamatkan Goal to beberapa game terakhir ini I think He is Peaking at the right time untuk Golden State Warriors karena kita tahu di awal season di pertengahan season kita selalu komentarin kita selalu kritik dia karena dia banyak banget kayak bad shot selalu juga turnovers. but now menurut gua dia udah mulai stabil mainnya kita lihat dia bisa konsisten atau nggak sampai ke playoff nanti um, John and Kuminga with another solid game uh, 17 poin 8 rebound. Dia jadi starternya Wars juga oke okay banget sekarang ini. Tapi tadi kita pertama kali. Gak tau sih, pertama kali atau enggak. Tapi gue, gue sih, gua pertama kali ngeliat duetnya Dante di Vicenzo. Dan juga GP2 main bareng. Uh, they are creating havoc. Duh gila sih. Um, defense gokil banget uh, Are they calling uh, Those two The Clam Brothers? <laughs> I think they calling them The Clam Brothers uh, Tapi GP2 Energinya beda banget sih bener, -bener beda banget kalau ada dia uh, bener intensity Defense-nya si Warriors so Naik satu level uh, Dan yang terakhir Dia ngeblok Melakai Malak Brenham Itu juga keren banget Menurut gue Fotonya dari J-squared <laughs> Tapi Karena kita tinggal lihat aja sih Dengan hadir GP2 ini Nanti bisa gak Translate that energy That defense On the road Karena kita tahu Warriors the whole season mereka struggle on the road dan nanti di playoff karena mereka seedingnya mungkin di bawah, nah mereka harus bisa mencuri satu atau dua game on the road jadi itu akan menjadi penting banget. So that's from the Warriors hari ini Jalen Brunson yang also had a big night with a career high 48 points dan juga 5 assists. Yes, he got that dog in him. <laughs> Knicks with a big road win hari ini menang 130-116 dari Cleveland Cavaliers mereka. Berhasil melakukan ini semua tanpa adanya Julius Randall. Julius Randall lagi cedera, ankle, uh, most likely akan out for 2-3 weeks. Uh, yes, seperti gue bilang, Dallas Mavericks fans, ngeliat Jalen Brunson sejago ini gimana ya rasanya. Mendingan Jalen Brunson sama luka doang sih kayaknya sih. <laughs> Itu udah pasti banget, tapi like I said, it is safe now to say that Dallas Mavericks, Fucked up big times, man. They f up big time for letting uh, Brunson go for nothing. For nothing, For nothing. And Cavaliers tadi sama Nyx, um, ini mungkin bisa jadi preview sedikit untuk first round playoff. Mereka karena seedingnya 4 dan 5. Uh, gue udah gak sabar-sabar sih untuk nanti kasih klip kalian. Prediksi gue sebelum preseason kemarin ini, kalau gue bilang Knicks itu akan top 5. Uh, I think it's right on the money. Ini gonna finish at 5. Episode Season 5, Oh, that's crazy. Bagua waktu itu terima banyak banget heat men tentang itu, but, hey, it's about to happen, no, <laughs> tapi. Tadi battle antara Jalen Brunson dan juga Donovan Mitchell was insane uh, Dua-duanya was making shot at a very high level Apalagi di babak pertama tadi Donovan Mitchell selesai dengan 42.16 dari 23 field goalnya Dan juga 5 assist Tapi uh, Don walaupun offense gacor Defense-nya sih brutal sih <laughs> defense jelek banget hari ini sih uh, Actually semua guard si Cavaliers hari ini agak kacau defense-nya They lost a lot of people shooting three tadi sih Menurut gue off the ball three points itu tadi benar-benar jelek Dan gak ada Jared Allen pun juga berasa ya Berasa banget untuk defense Dan juga untuk pick and roll-nya si Cavaliers hari ini uh, Menurut gue Evan Mobley gak se-efektif Jared Allen Kok pick and roll uh, Tadi menurut gue di quarter keempat Wih uh, gila men Gak nge-point loh Cavaliers cuma 14 poin aja uh, Darius Gallen juga tadi agak jelek di quarter keempat menurut gue uh, Dan itu udah kebaca kayak scouting-nya si New York Knicks Juga bagus banget untuk offense si Cavaliers Dimana si Coach Bickerstaff juga gak make any adjustment did not make any adjustment jadi itu kenapa menurut gue hari ini Cavaliers keteteran di 4 dan juga mereka kalah uh, Bumner gonna be mad, sih kalau beneran ini adalah first round matchup nantinya di playoff I think ini bisa 6-7 games ini akan ketat banget dan ini adalah alasan utama kenapa kalian nonton timeout hari ini kita masih tentang Anthony Davis yang hari ini mendominasi Timberwolf dengan satu ankle aja dan hari ini kita nggak minum guys hari ini kita nggak minum loh karena kita untuk menghormati yang bulan puasa jadi kita nggak minum di depan kamera hari ini tapi yang pasti Uh, Lakers pick up a big window uh, On the road Melawan saingan Yang mereka juga Untuk play in tournament Yaitu Minnesota Wolves Mereka menang 123-111 AD dari sempat nginjek Kakinya Wayne Dan Gabriel Dan langsung jatuh deh Megang ankle-nya Gue yakin Semua fans Lakers Di rumah kayak Oh fuck Here we go again Man Our season is over <tabih> Tapi setelah itu Malah bilang mungkin Oh shit We back We back We about to win the championship <tabih> Karena Tadi setelah AD cedera ankle Itu Lakers langsung Gacor banget sih Wah lah, Langsung 24-2 run gitu dari seinget gue Karena Minnesota tuh sempet unggul 13 poin Di game kali ini, tapi habis langsung disusul Karena defense-nya Lakers juga, defense Lakers di quarter keempat Wuh, he was so beautiful man. bener Minnesota nggak bisa Ngescore sih tadi sih, susah banget ngelewatin defense si Lakers sih Tapi, tadi si Wasitnya, waktu Edy Jalo Wasitnya nggak berhentiin game, for like lumayan lama sih, dan kayaknya pemain Minnesota ya, dia pengen nge-drive ya, dia pengen nge-drive tapi ada AD di bawah gitu, jadi takut keinjek AD-nya, jadi mereka kayak settle for shots ya, akhirnya mereka miss banyak shots dan AD untungnya juga gak kena 3 second defensive, tadi sih, apa, defensive 3 seconds, Def defensive 3 second violation, dari untungnya AD nya kena itu tapi, um, AD lu bisa liat lah, ankle-nya sakit banget, tadi dia jalan juga pincang banget, tapi kayaknya dia tuh mau ngilangin label as a soft player, dia pengen banget tadi, fought through it, dan juga he delivered, though. he delivered karena Rudy Gobert dan nama Cat, itu nggak ada yang bisa stop dia waktu setelah dia ankle cedera. gila, main pake satu ankle, itu dia masih nge-drive, depannya Rudy Gobert lalu si Cat di-post up dikasih skyhook, and of course uh, tadi ada satu juga, dia kayak Fedeway di depannya, Cal Anderson, so nobody could stop him, though, today, apalagi di quarter keempat so, AD actually tadi yang membuat Lakers juga menang di game kali ini, so, respect banget sih, untuk efforts AD, tiga 68 poin dan 17 rebound, dan juga dia out hustled the Minnesota Timberwolves hanya dengan satu ankle aja. Um, ya, yeah, tadi setelah AD cedera pun juga menurut gua defense-nya Lakers turn up, man. Benar-benar Baga turn up banget, apalagi defender nya Rui Hachimura dan juga Dennis Schroeder. Dennis Schroeder just very pasky, uh, disruptive, uh, guard-guard-nya Minnesota susah juga lagi untuk ngelewatin dia, so... Men, I think Dan Schroeder gonna play a big role juga nantinya di NBA Playoff untuk Lakers. Tapi Rui Hachimura, men. Dia hanya 4 poin. Tapi plus minusnya plus 20. And what an amazing job he did on Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns bener-bener mati kutu lawan Rui Hachimura, dan dia pun tadi sampai frustasi men gua ga ngerti kenapa si Cat sampe satu kaki nembak lalu 3 point juga kayaknya, aduh baru satu passing udah ditembak 3 point lalu missnya parah banget Cat was really frustrated though, dari in the 4th quarter dan gua apa, -apa bilang di grup discord, oh man, Cat is sucks yo <laughs> tapi yang pasti luar biasa sih, uh, defense Rui Hachimura hari ini I his fiscality, his size, itu akan create problem untuk offensive, untuk offense lawan lawannya nanti di NBA Playoff. Quiet night, though, untuk LeBron James, 18 poin, 10 rebound, dan 6 assist. Tapi Lakers sekarang naik ke posisi 7 di Washington Conference. Dan ya, menurut gue dengan kemenangan ini, udah pasti lah ya Lakers akan di-play tournament. Nggak mungkin nggak. Dan ini juga pertama kalinya mereka above 500 setelah Januari tahun 2022. Gimana rasanya? Above 500 Lakers fans. Enak nggak rasanya? kalau Clippers gua sih udah sering, Clippers gua lebih sering di atas 500 sih <laughs> daripada Lakers ya. Tapi yang pasti Uh, di game hari ini, untuk Minnesota, berasa banget sih gak ada Nasri ya Biasanya Nasri itu ada yang ya, apa ya provide sport, uh, offense, defense, dan juga physicality, uh, dari bench ya, tim Wolves. Tapi hari ini gak ada dia, that really hurts the Minnesota tim Wolves itu kok dia patah ya, pergelangan tangannya patah, dan maybe he'll be up for six weeks, dan itu pasti akan mempengaruhi banget untuk chance-nya Minnesota, masuk ke NBA playoff nanti. Yes, a bad timing aja, bad timing aja untuk cedera si Nasri, uh, sekarang ini. Tapi Lakers fans gila sih. DM gua selalu rame banget sama Lakers fans, tapi I can't wait man, can't wait, mungkin feeling gue ya, feeling gue ya, I think Clippers gua bisa kalah sih sama Lakers sih, nanti hari Kamis sih, karena Clippers gua udah keseringan menang karena Lakers, nanti this time mungkin bisa kalah sih, jadi gua agak nervous, gua agak nervous juga sih untuk mengecap hari Kamis, jujur aja sih, tapi uh, itu adalah untuk topik-topik Taiwan hari ini, karena kita pindah ke prediction, besok NBA, sepi sih, cuma ada 2 game aja, dan gua masih apok banget untuk milih di prediction gang juga, uh, kemarin juga prediksi gua salah-salah terus, tapi besok, Miami kali ya I think Miami minus 1 Sekolah Dallas Dallas kayak kok istirahat 2 hari Mainnya kurang oke okay. We'll see though Dallas desperate juga Tapi Miami juga desperate Miami juga pengen coba naik ke posisi 6 And they playing at home So hopefully Miami Jimmy Butler besok 40 poin Amin So hopefully that will happen And good luck to everybody Dan sekarang kita pindah ke player of the day Player of the day of course Jalen Brunson man Putting a shooting clinic hari name on Cavaliers 48 point, Career high 7 dari 12 3 poinnya Night assist dan next pun menang mengalahkan uh, Cavaliers hari ini And that is why he is our player of the day So timeout gang Thank you so much for joining my class today Besok gak ada kelas ya Karena besok cuma ada dua game doang Mungkin nanti hari Senin baru kita akan bikin kelas timeout lagi uh, But once again thank you so much for always watching timeout Thank you so much udah kasih like Udah kasih comment Really appreciate everybody Hopefully you guys enjoy timeout hari ini And once again happy weekend Enjoy your weekend And I will see you guys again very soon Peace out everybody